Anggaran pertahanan Indonesia tercatat sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu ditopang dengan kekuatan utama pertahanan Indonesia adalah jumlah pasukan militernya. Tercatat, militer Indonesia berjumlah 1 juta di ribu orang, dimana personel aktif sebesar 400.000 orang. Banyaknya personel tersebut juga didukung alutista dari berbagai matra. Untuk matra udara sendiri,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 yang diantaranya terdiri dari 75 jet tempur dan 25 heli serang. Sedangkan untuk matra laut, mereka memiliki 65 aset yang terdiri dari 9 kapal frigates, 14 kapal corvets, dan 6 kapal selam. Semuanya didukung dengan kemampuan negara dalam menghasilkan minyak sebanyak 245 ribu barel per hari dan anggaran pertahanan 6,3 miliar dolar Amerika Serikat.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 Sementara untuk laut, militer Thailand punya 292 aset, diantaranya 7 kapal frigates dan 7 kapal Corvettes, dan tanpa memiliki kapal selam. Anggaran pertahanan Thailand tercatat sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan mampu menghasilkan minyak 230.000 barel minyak per hari. 4. Singapura Anggaran pertahanan Singapura tercatat 10,7 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan pertahanan mereka yang memiliki 1,4 juta pasukan militer, di mana hanya 72.500 pasukan yang aktif. Sebagai negara kecil, Singapura hanya memiliki 170 tank dan 3.100 kendaraan tempur. Sementara dari sisi udara, Militer Singapura dibekali 237 pesawat tempur, diantaranya 100 jet tempur dan 18 heli serang. Untuk laut, pasukan militer Singapura hanya memiliki 40 aset, diantaranya 6 kapal fregates dan 6 kapal jenis cirvets. Singapura sendiri tercatat tak mampu memproduksi minyak sendiri. lima, Malaysia Militer Malaysia setiap tahun dibekali anggaran 3,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan total pasukan militer 429 ribu personel, mana hanya 110 ribu personel yang aktif. Di sisi darat, militer negeri jiran tersebut memiliki 48 tank, 1.380 kendaraan tempur dan 54 peluncur roket. Di sisi udara, Malaysia memiliki 147 pesawat tempur, diantaranya 26 jet tempur tanpa memiliki helikopter serbu. Untuk matra laut, militer Malaysia dibekali 10 kapal jenis frigates, 8 kapal jenis corvettes dan 2 kapal selam. Dari sisi sumber daya alam sendiri, Malaysia mampu memproduksi 645.000 barel per hari. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Dablan TV.